Pesantren Islam Al-Irshad Pesantren Islam Al-Irshad terletak di bawah lereng Gunung Merbabu, tepatnya di Jalan Solo Semarang, km 45, Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pesantren Islam Al-Irshad adalah salah satu wadah pendidikan Islam yang menggabungkan ilmu-ilmu Islam dengan ilmu umum, dalam rangka mencetak generasi Islam yang kokoh dan tanggap terhadap perubahan zaman. Pesantren Islam Al-Irsyad berdiri pada Satu Muharum, 1408 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Agustus 1987 yang dipelopori oleh al Umar Abdad ta'ala. Kegiatan belajar mengajar perdana dimulai pada bulan Zulqa'adah 1408 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Juli 1988 Masehi. Pada tanggal 4 Agustus 2020 Masehi, Pesantren Islam Al-Irsyad kedatangan Bupati Semarang. Hal ini menunjukkan bahwasan Pesantren Islam Al-Irsyad menjalin hubungan baik dengan pemerintah setempat. Visi Pesantren Islam Al-Irsyad diakui sebagai pondok pesantren Islam terbaik di wilayah Nusantara maupun mancanegara yang bermanhaj salaful ummah ahlu sunnah wal Jamaah. Cinjang Pendidikan Pesantren Islam Al-Irsyad SD Iteki, Sekolah Dasar Islam Tafidul Quran Setingkat SD Wadah pendidikan dalam jenjang ini berusaha untuk dapat mencetak para lulusan yang hafal Al-Qur'an dan memiliki keterampilan dalam bidang akademis maupun non-akademis. MTW, Mutawasito, setingkat MTS atau SMP. Jenjang pendidikan ini berusaha untuk dapat mencetak para lulusan yang mempunyai kemampuan bahasa Arab yang optimal, serta pengetahuan keislaman maupun pengetahuan umum yang memadai. IL, Idad Lugawi. Jenjang pendidikan ini dikhususkan bagi para lulusan SMP atau yang setara selain jenjang MTW al Irsyad dengan fokus penguasaan bahasa Arab untuk dapat memasuki jenjang Idad mu'alimin, pesantren Islam al Irsyad IM, Idad mu'alimin, setingkat MA atau SMA. Jenjang pendidikan ini berusaha untuk dapat mencetak para lulusan yang menguasai pengetahuan agama Islam secara mendalam dan dibarangi pengetahuan umum serta bidang-bidang keterampilan yang memadai. Lulusan jenjang ini memiliki ijazah nasional dan ijazah pesantren yang telah mendapat akreditasi muadalah atau persamaan dari Kerajaan Saudi Arabia. Santri pesantren Islam al juga berprestasi dalam berbagai macam perlombaan. Pesantren Islam al memiliki fasilitas gedung di antaranya Gedung Sekolah Madinah Gedung Sekolah Mekah Gedung Asrama Putra Gedung Asrama Mina Gedung Pesantren Putri Gedung Asrama Putri Berikut ini beberapa fasilitas yang ada di Pesantren Islam Al-Irsyad Klinik atau Ruang Kesehatan Maktabah atau Perpustakaan Perpustakaan ini resmi dinamakan dengan Maktabah Dagul Irsyad Saat ini jumlah koleksi buku di Maktabah Dagul Irsyad adalah 4.445 judul buku dan 8.608 eksemplar Lab komputer dan lab bahasa Masjid dengan kapasitas mencapai 3000 jemaah Gedung serbaguna Yang di dalamnya terdapat empat lapangan beserta atribut di setiap bidang olahraga dan panggung Olah makanan sebagai salah satu sarana olahraga bagi santri pesantren Islam Al-Irsyad Mat'am atau tempat makan seluruh santri dan seluruh sivitas pesantren Islam Al-Irsyad Pesantren Islam Al-Irsyad memiliki standar pengajar yang berkualitas dan tenaga pengajar dari mancanegara Pesantren Islam Al Irsyad sejak 1988 berbakti kepada umat.